Namanya? Jakarta Jakarta, saya pakai di sini. Oh, iya. Kita dulu ketemu dulu sana dulu. Makadet nih ya. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Oke ya kan Mas Sudin. Lapor Pak RT belum? Belum kan ah, kata, mas, dulu, kata, -kata, kata Mas. Kata Mas Udin kan siapapun yang mau datang datang gitu. Belum? Belum saya datang. Sudah masuk ke dalam? Belum, makanya Udah nunggu nangat, di luar. Belum? Ya, belum kan nggak ada per informasi. Maksudnya? Sebenarnya belumnya dulu, nggak dulu. Saya mau nunggu di luar sebentar bisa? Bisa. Nanti tadi dulu, nanti dulu, nanti dulu. Oke. Okay. Nggak gimana? Ini maksud kedatangannya? Jadi ada identitasnya? Ada. Minta dulu. Belum enggak. Loh. Ini ada maksud dapat ya, orang. Eh katanya kan eh. siapapun yang mau datang. Nah, sekarang. Sini alamatnya mana? Apa? Di sini pemangku kebijakannya siapa? Iya bapak. Ada alamatnya sini. Bagaimana Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Enggak inti intinya boleh atau enggak? Intinya boleh atau enggak? KTP kakaknya mana? Ketak. Enggak boleh atau enggak nanti dimintain KTP. KTP. Kamu masa wilayah orang? Ah. Saya tanya baik-baik. Iya kan? Iya, iya, iya. Saya minta KTP. Hai, tanya -tanya. Pada bega, pada fisik, proses ya oke udah ada fisik oke Jakarta Jakarta iya saya apa membuat surat pernyataan lukun sisuk singanetamu dalam pengobatan itu tidak diperlukan dan harus kita ada sang Tadi, semangat semangat kalau teman orang sini diharapkan keluar Betul. jadi kalau sebut sebut sebut sebut sebut